bahasanya. So, saya penasaran sekali ini juga di part kedua, apakah yang dibahas bahasa mana-mana saja. Jom kita layan videonya. Nah, di sini daripada Seismic TV, jangan lupa untuk di like, share, komen dan subscribe-nya. Terima kasih. Langsung saja kita play videonya. Let's go. Hai guys. Oke, okay. okay, korang kalau hari itu korang nak tengok belajar dialect part 1 dan kali ini saya bersama dengan kawan-kawan saya nak ajak korang dialect part 2 pula. Dan saya Ahmad Nasik daripada Jitra Kedah. Apa? Miro, daripada Tuan Nu? Saya Juliana, daripada Perak. Ia pui Esther Zaino Mantadoku, keningau Sabah. Sabah. Saya Farha, berbangsa Johor. Wah, wow, berbangsa, Johor, berbangsa Johor. Tak, orang kan panggil Johor kan bangsa Johor. So, represent Johor lah. Hidup JDT. Ha? Oh, right. Okey, caranya kita akan pick satu uh, word dalam ni. Okay. Lepas tu kita negeri masing-masing ni kita kena translatekan menjadi dialect kita lah. Okey. Ha. Ah. Aku dah boleh. Boleh. Janganlah bodoh. Kita guna dialect kita ni di tu untuk uh, buat satu ayat. Okey, kalau korang dari Delhi dan korang penutun kat rumah pun dari Delhi, jom kita mulakan. Jom. Haziq. Okay, ok, perkataan dia menguap. menguap. Menguap ni kalau Johor dia panggil sangap. Sangap? Kisau <laughs> kadang-kadang <laughs> eh. Sangap lah, dia macam kalau korang menguap dia macam Macam tu sangap kan. Nah, pernah dengar tak sangap? Sangap Sangat lain, Lainlah lah kan. Ayat ay ay kan? ay dia, ayat dia. Ay dia. Eh, uh, aku dah sangatlah. Aku dah keluar. <laughs> <laughs> Astaghfirullahalazim. Nguat, nguat. Jangan jangan nguat luar hangat. Okey. Ah, uh. kalau Perak dia dia menguat-nguat je. Ah, uh, dia sama dia tak ada bahasa Perak dia tak ada lain. Saya uh. pun rasa macam dengan jujuk juga uh. sebab kita macam Kedah pelis macam lebih kurang. lebih kurang macam menguat yes. tu menguatlah. Yes. Bahasa apa itu apa? Kalau Sabah dalam bahasa dusun Kowo, wob, kowo, wob, kowo, wob, kowo, wob, gitu oh. lagi sekali lagi sekali wob, wob, wob, wob, wob, wob, wob, wob, wob, wob, wob, itu wob, wob, wob, Kalau di sini itu <tis> wob, wob, woyo wob, -woyo. itu dangdut guys ya. wob, woyo wob, Dusun, oke okay, perangai. Eh, hey, awak tu kewoyohan lah. Eh, hey, tak faham juga lah bahasa dia. Kalau biasa gaya, gaya, gaya. gaya. nak bikin panas juga gaya kau ini. Lain lain Wih. gitu. Wow. <laughs> bikin panas gaya. Bikin panas, kau. kau punya gaya bikin panas oh, perangai kau. Oh. Gitu. Oh, oke. Okay. <laughs> PL, PL, di ah, gitu. PL. Kau ni banyak PL lah ayat yeah, dia macam Kau ni per banyak Lata, hal lah. Oh. Kau ni banyak perangai. Eh, orang banyak PL lah. Tak payah macam tu. Tak baik kan? <rais> per perak dia kan cakap perangai. Ah. Flowers, katalah, kan tabil不知道, perangai betul lah. Perangai kot Tidak Contoh nakai sangat, orang kata ah. buah ah, kan? So, dia kata banyak akai kamu ni. Haa, banyak-banyak akai. So, perangai dia memang orang kata tak semengah Tak elok. Semoga oh, lah. Buat, buat, buat. Oh, eh, jahatnya nakal. yom tengok anak-anak tu yang kuhulu ke keheloh, ke darat, kebaroh. Tu dia kempik di kaki. Perangai. Perangai. Perangai. Banga. Lain jugit <laughs> dia. Gada. Sikit ayat-ayat. Canda perangai kau tu. Dia macam uh. banyak perangai lah kau ni. Kalau macam uh, bila uh, jitra. Jitra. <laughs> jitra. <laughs> jitra. Jitra! Jitra lah lah. Jitra. Jitra sangat. Uh. Perangai. Perangai lah. Perangai. Perangai. Sebab tak? Sebab belah Kedah, dia ada banyak delet. Perangai. Perangai. Perangai. Sungai Petani, belah Bukit Iritam tu, macam lain pula. Kalau macam Sungai Petani, dia more tu macam siam-siam petani. sikit, faham tak? Dia macam Okey. Tapi kalau macam bahasa saya pada kecil sampai ke sekarang ni, kalau boleh cakap tu perangai, perangai lah. Hanya buat perangai dengan aku, nah? Perangai. Suka menangis, suka menangis. Gali tukar bahasa dia ni. Uh, berahi Nangi. berhening, Berahi berhening, Ada berhening, berhening, berhening, berahi berhening, Berahi. Berahi. Berahi. berhening, berhening, berhening, berhening, berhening, berhening, berhening, Berahi Nengi Bukan berahi, berahi oh, yeah, Eh anak tu cengeng rahim, lah Berahi Okay, susah <laughs> mana Lidah dia. <laughs> dia Terengganu ni dia banyak sengau-sengau eh Ber Betul tak? Bunyi macam oh, beneng dengung kan. gitu ada gom, bunyi Kalau macam aku ni, uh, Terengganu yang Dia taklah pendalaman sangat Kalau ada, ada, ada lagi dalam macam kolor berang tu Lagi pekat lah Haa ah, tu lagi pekat Itu aku pun tak faham Aku dekat belah-belah kemaman, so Kemamang. Aa, nak kena kena kata pekat tu tak pekat sangat tapi kalau jumpa gu tu ah dia akan cakap gu? gu gu tu geng geng gang. geng untuk bercakap ah dia akan bunyi suka teriak suka aduan riau teriak. Teriak. riau riau riau riau riau riau riau eh. betul dia teriak sebab terok pun lebih kurang ah betul eh suka nangis, nangis. Teriak. riak riak riau dia tak, tak faham teriak betul lah mak dia tak bagi lolipop beza sangatlah tadi So, okay. kalau perak ah, dia, di dia ada dua. Satu teroyak. Okey. Lagi oh, satu teroyak. dia apa? Lagi satu dia ngobak. Teroyak ni selalunya macam baby. Ah uh, so ah dah teroyak budak tu, teroyak ni. Eh, Ye budak so, tu. Kalau ngobak selalu dia lama tak bagi susu je Gemuk nak ngobak budak ni. Ah uh, gemuk oh, tu main dengan menjerit Suka, suka nangis. Suka nangis yang menjerit-jerit uh, So okay. dia dua, satu teroyak boleh Dua ngobak pun boleh Haa ah, ngamuk, ngamuk lah eh oh, Rebel lah rebel macam amat Dia uh, yeah. uh. <laughs> <laughs> <laughs> duit words yang macam suka menangis ke? So. Cengeng, gembeng, kememei. Cengeng, Gembeng oh, lamya Eh, dia sama kayak di Indonesia nama. ya? Kalau itu macam eh, kamu tuh gembeng banget, banget sih. E. E. Bener sih, sama, nangis. Nangis. sama sikit -sikit di Jawa gitu Iya, nggak usah kau skip, orang tua, skip, skip, skip, sikit skip, skip, skip, skip, skip, skip, skip, skip, skip, skip, skip, skip, skip, skip, skip, skip, skip, skip, skip, skip, skip, skip, skip, skip, skip, skip, skip, skip, skip, skip, skip, skip, Tanaku oi oh. gitu, maksudnya, jadi kayak kayak banjar ya saya, bahasanya. Gitu. Oh itu, oi dia macam Semarasi, ya. bikin kasih sedap bahasa. Ah. Ah. Ah. Sama. Sama. Oi, gitu. nah, nah, aku rasa hmm. Johor beli. Dedok kan? Ah, kalau orang perak ah, Sama ah, safe, sikit, safe sikit ah, yeah. <laughs> Kalau orang perak Dia demam tu Nak sikit Baru nak start tu Meriang Dedok Udah, Dedok Badan dia ah, macam Oh cibri. dedok Kalau di macam Indonesia dia Meriang macam, Eh dedah lah Aku rasa macam Badan aku dedah lah Aku tak lagi sekolah Tak lagi kerja Macam Word above <cuk> Nak sakit ah, Word above oh, oh. Nak oh, oh. <laughs> cakap putih Dia oh, macam mouth. Baru Baru nak demam dia macam tu pasal family door, saya. Oh, ada dong. Saya rasa cik macam nak demamlah mak. Ah, lagu tu jelah. Luar <laughs> <Wah>, punya senang. <laughs> sebab Sama sebab je. Aku, ester, hari ni senang. <laughs> <laughs> Itu je lah dialek dia. Saya so, tak tahu sebab saya Kedah yang saya bukan betul-betul macam Kedah. Ekstrem Kedah. Yang yang kedalam. Kedalam. Saya Ke, yang dia keluar. universe. Yang oh, wow, Kedah ah. universe ah. kata dia. <laughs> Jangan sangat lah. Demam kan panas mins dia macam kalau dusun lasu. Lu masuk kali, lu masuk. Kalau sakit, sumakit. Kalau sebab sa biasa mau demam juga. Ah. Mau demam. Nak enggak eh, demam. Demam. Nak lemang. Dem nak demang. Demang. Demang. <coughs> demang. <coughs> <Not> demang. demang. <laughs> nak <lemang>. demang, nak demang. Demam. <coughs> Apa rumah demam-demang. Demam, mam. Demam. Oh, diganti ya NG okay. <laughs> dia kan. Ayat dia, ayat dia bekas nak demang saya ni. Hmm. Tapi tapi tapi, tapi keboh dah Kebor tu macam nak bayar. Nak, nak bayar dah. Oh, kebor. Eh, hey, anak-anak demang eh. Anak demang eh. Anak demang, ah. eh. demang Nak dedor. Okay, lumah su eh. Susah sangat. Kekasih, kekasih dari boyfriend-girlfriend lah kan? Random yeah. kan? Aha. Dia perkataan dia endut. Endut? <laughs> <laughs> <laughs> Apa tu? Dia macam, uh, dia macam, eh kau ada endut baru eh. Oh, oh, eh kau ada endut baru, jendut baru eh. eh. Okay, okay, endut. okay. tu, kau ada endut baru eh macam korang nak pergi dating kan macam cekai branded berendut gitu tadi ah. ah. <laughs> kalau dalam kain punya bahasa kau pusan kau pusan kau pusan apalagi tu girlfriend sumanda ah oh susah oh, lah sumanda oh ada lagunya juga kalau boyfriend tanak, Wagyu. tanak, tanak, tanak wagu. wagu tanak kanat Tak nak gua aku tak nak gua aku bukan tak kenapa Tana. Tana, nak tak nak kan selesai tak nak saya ingat ke kan, sumandak itu adalah uh, gadis sabah Sama lah juga oh, sama juga uh, macam kekasih pun sumandak kekasih uh, itu girlfriend nama dia ya gadis sabah sumandak juga sebenarnya kalau uh, kamu ini? sebenarnya kalau perempuan tans perempuan uh. tondu tondu kalau lelaki, kusai. Kusai. iya. Kalau kedai, markah. Markah. Markah, marka, kalau bahasa yang romantis, mata ayak. Mata ayak. Mata ayak. Mata ayak, oh mata ayak. Serius ke mana? tua tutur dulu, mata ayak tau. Nak pi jumpa mata ayak, Seth. Bukan orang panggil mata ayak ke? Kedai ayak. Perak uh, pakwa. Untuk boyfriend, title makwul itulah eh dia oh, pakai oh, <laughs> oh, pernah saya tu bawa jemaah dulu paw makwa. Ada cakap macam tu lah. Oh. Fah, <laughs> fah, <laughs> dia dia macam, tu ha, faham. Cakap macam bila, lah, dulu, kan? eh, tu. Jadi uh, jumaat eh. ni paw aku. Uh, eh aku nak keluar makan dengan makwa aku. Ah uh, macam tulah. Eh tambah oh, tu lagi. Oh, betul. Berfikir Mana ada, ada ke? Balak! Ada balak, rempit rempit lah Helo! Rempik, rempit, yeah, rempit kan? tu rempit lah guys Itu kekandahuan Ni apa hal minah seorang ni tercangak macam Balak ke mana? Lah! <tanya> Bapa <Baco tanya> budak-budak, bahasa budak-budak sekolah saya Ya uh, ke Power, balak Haa, uh, <tanya> wey Itu rempit lah <tanya> Itu rempit Terengganu, Kasih Kasih Kasih Kasih Kasih. Oh. kasih, kasih, kasih, kasih, oh. kasih, oh. kasih, kasih, oh. ah. Selimut kasih, <laughs> kasih, selimut Selimut kasih, eh, Selimut kasih, <laughs> selimut. Selimut. ya kasih, kasih, kasih, kasih, kasih, kasih, kasih, kasih, kasih, selimut. kasih, kasih, kasih, kasih, kasih, kumut, kumut, Kemul ah, Ambil dulu itu kemul sedikit lho Johor, dia panggil Gebor Gebor ah, oh, Walaupun aku macam tak guna sangat perkataan tu, tapi aku tahulah gebor macam orang cakap Eh, dah ramai-ramai ni datang nak tidur ni nanti nenek cakap lah macam nenek kat hantuk kan macam Ambil lah, tu selimut kan nanti besok pagi dah sejuk-sejuk, merengkut-rengkut badan korang sejuk gitu Oh, Ayah. okay, okay. <laughs> Perak lebih kurang? ah perak pun kita guna gebo juga Oh, sama okay. Habis gebo dalam, kata dalam gobok Pakai oh, tidur gebobo, mana. Bobo tu apa, Mat? Alamari. Pandai. Yes. Ah, betul. Kalau macam belakang utara, lebih kurang. Tapi ditukar tukar kat belakang. Gebak. Wah. Gebak. Mak, gebak kat mana? Tahu ni sejuk ni hujan-hujan, turut tak berhenti berhenti lagi ni. Haa, saya bayang-bayang. Ayakbah semai hari habis rumah. Kita hanyut. Ayakbah, ayakbah tu. Membebel ke cakap dengan Mak tu? Banji. Banji, ayakbah tu banji. Macam tidak faham je apa pun cakap tu. Aku kena sibuk orang sejuk sejuk setuju. Setuju. Selimut, uh, kain bor. Lebih kurang enggak? tambah kain. Kain gebor. Kain gebor. Kain gebo. kain gebo. kain gebo. gebo. Bukan oh, kain berarti sama semua, hampir sama ya. Yang gebor-gebor terus kain gebo Terengganu juga seperti itu, ya eh, kan? Tidak ada perubahan. Ada perubahannya kain sih, kain sih ditambah kebo. aja. Tapi sebut kain gebor uh, ambil kain gebor. Sejuk ketor. Encik ketuh ni. Oh, Masa ciketoh. bergetar. Eh, bergetar. Seju ketak. Begetar kan? Okay. Eh, bergetar. Begetar. Begetar. <laughs> Seju berketak lah. Bergetar. Panjat. Aha. Panjat Ju. Panjat. Memang panjat Panek. je lah. Maksudnya Panekan. macam climbing kan? Ha, tak pernah dengar perkataan lain. Tak tahu lah kalau Jojo Rian yang tengok ni ada perkataan lain bolehlah ha, komen betul. ke kan? Boleh beri cadangan kat bawah? <laughs> kalau sabar. Naik. Naik. <laughs> naik, naik naik itu saja. Oh betul. <laughs> <tuk> <tuk> Kopinya naik tupok kopinang tu nah. Si nenek mau makan tupinang. Kalau okey contoh naik K kalau kita pakai uh, naik bas. Naik juga. Kabat gagah. <tuk> <Ha>? Akhirnya. Akhirnya <tuk> <Bila, bahan? tuk> ada umut naik. Kabat gagah, macam gagah pintu waktu kita kecil-kecil okay. ah. Eh adik turun jangan eh. gagah pintu rosak pintu tu. Kerabat. <laughs> kerabat. Kabat, pun rabat boleh pakai kerabat. Okey, sama, sama dengan kedah. Dia kerabat juga. Ah, uh, udah Roma, jangan kerabat almari tu. Uh, kerabat. Panjat. Kerabat. Kerabat. Kerabat, stop kerabat. Roma, janganlah Roma kerabat almari tu. Robohlah. Oh, tak? Uh, oh, jangan. Oh. Rana, rana, rana. Eh, Roma. <laughs> kabat, eh <laughs> tu nak pergi kabat, uh, kabat uh, bumbung. Panjat bumbung. Ah oh, kabak. Tapi bunyi kabar. dia laju bang. Kabak kabak macam macam shortcut saja kan kalau terengganu. Kabak. <laughs> <tukasi> kasih <tukasi> kasih. Ingat kau. <tukasi> Oke. Kasih kasih. kasih-kasih je. Selalu orang cakap kuyuk. Ah, udah bahasa kuyup karma. Lencun. Ujan. Saya tak faham dia lencun apa. Kebanyakan Johorian dia akan cakap lencun lah. Betul-betul pure Johor dia panggil lokos. Lokos. ha, Saya so macam... Aku sendiri pun tak okay, pernah dengar. Okay, guys. lencunnya apa, guys? Cuba kau make bawah. Saya tak faham. <laughs> Betul lah tak faham juga, saya Saidi. Tak perkataan tu. Tapi disebabkan macam... Aku cari selanga-selanga Johor ni beberapa perkataan yang aku jumpa tu macam antara lencon tu lokos lah tapi lokos. selalunya kita okay. orang kalau dah biasa memang pakai lencon je Johor uh. lencun bahasa noyopos huh? macam noyopos, noyopos. noyopos. noyopos. <laughs> macam monopos <laughs> noyopos. <laughs> noyopos. <laughs> tapi kalau kalau yang macam bahasa biasa selalu guna bahasa bahasa lah saja macam ni basau sebab kena hujan nah, saya sama saya team dengan Perak kuyuk <laughs> Ma oh basah yup lencun itu mungkin bahasa gue. Eh, enggak ngerti. Coba komen nih, Guys. Oh, yang <tuk> pakai baju tuh dan okay. jalan lencun dan ya ini, oi, nanti baju basah kuyup, habis bajuku. Ah, basah kuyup. Inkeret marah. Lencun dalam tengah ini basah uh, jeru. Hah? Basah jeru. Baso jeru. Basah, basah basah sangat sangat jeruk jeruk jeruk basah jeruk kalau jeruk kan dia duduk dalam air oh okey <laughs> jeruk oh basah oh. oh. okay. oh. oh, oh, dalam semua ya okey okey okey bang bang bang bang kan ayat dia, dia uh, macam mana bahasa jeruk eh banyak jang, eh? oh. jang ah banyak oh. banyak jang oh banyak bahasa dia banyak ujang tu Oke okay guys, ya cukup sekian saja video kali ini Karena memang panjang banget Jadi di sini 28 menit 51 ya Setengah jaman lah kalau kita lanjut semua Maka video ini tak akan habis-habis lah kan uh, kasihan kawan-kawan nanti kalau panjang sangat Tapi kita uh, setakat ini uh, separuh daripada video ini Kita dah dapat ilmu yang sangat-sangat banyak sekali Berkenaan bahasa Terengganu lah, Sabah lah, Johor lah, Perak lah kan dan disitu memang beze beza guys Tapi ada juga yang mirip dengan bahasa-bahasa uh, Indonesia Macam uh, tadi itu yang suka menangis ya kan Itu namanya cengeng gitu Dan di Jawa juga istilahnya seperti itu guys So terima kasih banyak buat teman-teman semua yang sudah tengok video ini sampai selesai Dan buat teman-teman semua pertanyaan saya tadi tolong dijawab Saya nggak ngerti itu maksudnya apa gitu Atau bahasa, bahasa kuyup atau gimana gitu kan Kalau istilahnya bahasa kuyup maka sama kayak di Indonesia Istilahnya kalau setahu saya Basah kuyup Nah kuyup itu juga istilahnya kalau kita basah banget Kena hujan seperti itu Atau kena air lah seperti itu So terima kasih buat teman-teman semua yang sudah tengok video ini Sampai selesai apabila ada salah kata mohon dimaafkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh